Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers Lovers serta Lestlar Lovers love Dimanapun kalian berada Selamat siang, selamat berjumpa Dan bergabung kembali di channel Kesayangan kalian di FATV Yang akan mengabarkan Kabar terbaru seputar Lesti dan Rizky Wilar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 Baiklah, persahabat, selalu dimanapun kalian berada untuk menemani santai siang kalian saat ini. kami menakan akan memberikan info terbaru nih persahabat, ya, serta vitamin-vitamin bahagia yang kita tentunya dapatkan dari lasti dan bila. Kegabar pertama info dari Pak Otis di Pesaba ya. yang mana Pak Otis menginfokan bahwa Cinta Abadi Leslar hari ini siang ini tayang Pesaba ya Sabtu dan Minggu hari ini dan besok tentunya Cinta Abadi Leslar spesial Baby Moon Turki akan hadir sahabat ya. Kita lihat di kalimat caption yang diinfokan oleh Pak Otis Cinta Abadi Leslar tetaplah setia bersamaku spesial Baby Moon Turki Sabtu sampai Minggu jam 13 Waktu Indonesia Barat, jangan lupa, sahabatnya siang hari ini setengah dua siang, kita akan disuguhkan vitamin manja, vitamin bahagia dari idola kesayangan kita. Banyak dibanjiri komentar, banyak tanggapan yang sangat positif dari para sahabat Leslar, yakni dari Agung Sulis-Sulis, 058 mengatakan. Alhamdulillah, akhirnya CAL 2 kali tayang, Makasih Antefe, keren, sukses ya, amin Selanjutnya komentar lain diberikan dari akun Instagram Aja7329 mengatakan dalam kolom komentar Siapa laksanakan, nonton pokoknya nggak mau ketinggalan Teruntuk, Pak Otis, terima kasih yang tak terhingga karena selalu mendukung Leslar. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan. Masya banyak sahabat ya. Tentunya ini momen yang paling kita tunggu-tunggu. Kehadiran sinetron Cinta Abadi Leslar yang akan hadir seminggu dua kali, Sabtu dan Minggu. Mudah-mudahan dukungan semakin banyak dari orang-orang yang terus mensupport Lesti dan Rizky Bilar dan terutama karya-karya terbaik dari Leslar Entertainment. Dan selanjutnya juga persahabat ya kita lihat ada sebuah postingan juga nih di channel youtube nya bang Bobby persahabat ya tentu di akun channel youtube Bobi Rahman ini mengunggah sebuah postingan vlog nih persahabat ya ketika di Turki pop dance ini lagi ngobrol bareng Dede Elangst nih ya, persahabat ya tuh cute banget dan manja banget ya terlihat mereka sangat bahagia masya Allah sepertinya persahabat ya hubungan ini membuat kita semakin bangga tetap. Harmonis tetap tentunya keluarga bahagia Disuguhkan untuk kita semua Masya Allah hingga banyak sekali menuai banyak ujian kita lihat persahabat ya, dari Agung Siti Muslimah24 mengatakan dalam kolom komentar Papa juga kalau lagi ngobrol sama Kak Lesti, nyambung sama Sumringah Coba sama kalau ngomong sama Kak Bilar, merenggut dan gak nyambung katanya tuh <gifat> Apakah ini yang dinamakan persahabat ya, tidak Lesti? Tentunya anak Bungsu dari Pub dan aduh luar biasa banget ya keluarga harmonis Mudah-mudahan selalu seperti ini, selalu memberikan kebahagiaan untuk kita semua Amin, ya Robbal 'alamin. Dan selanjutnya juga bersahabat, ya. Kita lihat dari sebuah unggahan lebih cute juga nih di channel YouTube-nya Leslar Entertainment. Ya, Kakak Bilar lagi dorong Dede Lesti ke Tentunya ini membuat kita semakin bangga. Lesti istri nggak boleh belakangin suami, tuh. Dede Lesti bilang kalau istri nggak boleh belakangin suami. Ya, ini luar biasa pembelajaran. Contoh baik yang tentunya diterapkan oleh Dede Lesti yang dicontohkan untuk kita semua persahabat yang mudah-mudahan selalu menjadi sosok inspirasi dan menjadi orang baik nih hal kecil yang maknanya luar biasa tuh persahabat ya ini Lesti mengatakan kalau istri itu nggak boleh belakangin suami tuh ini pelajaran buat kita nih persahabat ya masya Allah semakin bangga semakin bahagia kepada Lesti dan Bilar dan selanjutnya juga, bersahabat ya, kita lihat nih. Ada semua unggahan postingan juga, bersahabat ya, di nominasi social media Artist of the Year. Tidak lewat, masih di posisi ketiga nih, bersahabat ya, di bawah Betran Peto dan tentunya Liodra. Wow, emang ini luar biasa, bersahabat ya, bersanding di artis-artis pop. Tidak lewat nih, salah satunya penyanyi dangdut yang selalu memberikan kebanggaan untuk fans sejatinya persahabat ya dan kita lihat unggahan ini di posting kembali di post kembali oleh akun leslar underscore c ada kalimat caption yang dituliskan Klik link di bio untuk vote Ima Vote di aplikasi video.com untuk Ida Vote di aplikasi RCTI Plus untuk vote Ima dan Adi Streaming party, lagu-lagu Dede di Youtube Dan platform musik untuk Ami Award Gas Tuh persahabat ya, sudah diingetin? Tentunya kita wajib untuk mendukung yang terbaik Untuk Lesti maupun Kak Rizky Bilar Dan kita lihat nih persahabat ya ternyata Kakak Bilar pun ini masuk nominasi Song Writer of the Year, persahabat, ya, bersama komposer nih, wow Tentu kakak Bilar disini di posisi kedua tuh, per ya, aduh makin bangga, per ya Idola kita, Lesti Bilar, ini selalu memberikan suatu kebahagiaan untuk kita semua, aduh Wajib kita dukung, buktikan kekompakan, keberbaran kita selalu mendukung yang terbaik untuk Lesti dan Bilar. Selanjutnya juga persahabat ya kita lihat nih ada yang momen cute juga yang kita dapatkan persahabat ya ketika disopi. Masya Allah. Luar biasa persahabat ya kekabilan ini lagi bantuin dari Lesti Masak tuh. Ini cute banget ya keluarga harmonis rumah tangga mudah-mudahan tidak wasdi dan kakak bilar selalu diberikan kebahagiaan amin ya robbal alamin dan selanjutnya juga persahabat yang ada terbaru dari ayah kejora yang baru saja mengunggah sebuah postingan foto terbaru nih ada sebuah kalimat yang dituliskan the unknown ah katanya tuh dengan bahasa sunda persahabat yang nggak tahu apa ah katanya tuh persahabat ya mudah-mudahan selalu sehat.